Selanjutnya di episode 12 drama Extraordinary Attorney Wu, Wu Yong-woo mengambil kasus pengunduran diri secara paksa untuk karyawan yang memiliki hubungan suami-istri di perusahaan asuransi Mir. Setiap pasang suami-istri di kantor tersebut, salah satunya harus mengundurkan diri. Hal ini tentu saja sangat menyakitkan untuk karyawan yang memang mengandalkan pekerjaan tersebut untuk biaya hidup. Karena mereka juga akan kesulitan untuk mencari pekerjaan di usia mereka, Karyawan yang menjadi korban akan melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan untuk meminta keadilan. Wu yang nantinya akan menangani kasus ini bersama dengan timnya akan melihat aksi demonstrasi tersebut. Kasus ini akan sangat sulit untuk dipecahkan, karena pemberhentian karyawan tersebut adalah saran dari Hanbada untuk perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja akan membuat reputasi Hanbada hancur jika membela para korban. Jung Mi Sok bahkan terlihat sangat sedih dan stres karena kasus ini sulit untuk dipecahkan. Meskipun kasus ini mengalami kebuntuan, seperti biasa Wu Yong -woo tidak akan menyerah dan mempelajari kasus tersebut secara perlahan untuk menemukan cara yang baik untuk menyelesaikannya. Sepertinya Wu Yong -woo akan menemukan cara yang baik untuk menyelesaikan kasus ini tanpa membuat salah satu pihak merasa dirugikan dalam kasus ini. Salah satu korban juga mengatakan jika pengacara juga manusia. Sepertinya korban mencoba mengatakan jika seorang pengacara juga terkadang melakukan kesalahan dan itu normal. Sementara itu di ruang sidang, hakim tampak panik dan bertingkah aneh. Sepertinya hakim tertangkap basah telah membuat keputusan yang tidak adil dan memihak salah satu pihak. Selain itu, hubungan Wu Yongwu dan Lee Junho juga akan semakin dekat. Wu Yongwu akan menanyakan pada Lee Junho apakah mereka sudah berpacaran atau belum. Pertanyaan Wu benar-benar lucu dan mind blowing. Lee Junho bahkan merasa sedih karena Wu tidak menganggap mereka pacaran selama ini. Bahkan setelah dua kali ciuman romantis yang mereka lakukan, Wu masih harus bertanya. Wu benar-benar spesial dan lucu. Di sisi lain, Wu dan Lee Junho merayakan hari jadi mereka dengan melakukan beberapa daftar kencan yang ingin dilakukan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memprotes pembebasan lumba-lumba. Lee Junho terlihat sangat malu memakai topi lumba-lumba untuk melakukan protes. Selain itu, mereka juga akan memungut sampah sambil jogging bersama. Hal ini tentu saja sangat unik karena biasanya pasangan akan berkencan dan menikmati waktu bersama. Tapi Wu benar-benar berbeda. Bagaimana menurut kalian?